Kalimantan katanya tempat pembuangan anak jin Katanya Kalimantan, apa? E, Monyet katanya <laughs> Aduh, parah ini Aduh, aduh Eh, Kalimantan penghasil e, kekayaan alam yang luar biasa Tambang batu bara, tambang minyak, tambang sawit Salah apa orang Kalimantan sama kamu? Salah apa, berbuat salah apa? Orang Kalimantan sama kamu udah mulia parah rasisme ini ini rasisme menyakiti ribuan bahkan jutaan uh, manusia bukan yang tersakiti bukan hanya orang Kalimantan tapi saya pribadi sebagai orang Jawa saya juga tersakiti ketika Kalimantan dihina ketika Kalimantan dicaci Maki ketika Kalimantan direndah halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari saya, Ratu Bidadari, dukun kondang, idola sejuta umat Buat teman-teman, uh, beberapa hari ini mungkin yang lagi viral Yaitu statement dari Dadi Mulyadi Dimana Dadi Mulyadi selain menghina Prabowo Subianto Dimana yang dulunya didukung-dukung, dipuja-puja disembah-sembah Sekarang dia hina-hina Karena mungkin... Uh, Prabowo Subianto sudah merapat ke pemerintahan Presiden Joko Widodo Jadi ini masih ada urusan politik Tapi saya tidak membahas politik Karena saya bukan di luar politik Saya tidak mau berkecimpung dalam dunia politik Karena politik buat saya root Karena ada kepentingan dan <laughs> Kecuali ada endros, tidak apa-apa Jadi statement dari Dadi Mulyadi Ketika dia menghina Prabowo Menham oh, Itu ada tendensi manuver politik ya. Jadi ini masih ada hubungannya dengan politik Tapi saya tidak membahas itu Yang saya bahas saat ini adalah Jadi mulai hati menghina Kalimantan Ada apa dengan Kalimantan? Katanya Kalimantan tempat sarangnya jin tempat sarangnya membuang anak jin terus Kalimantan katanya monyet ini sebuah statement rasis buat saya sebuah statement satu kata dua kata tiga kata tapi menyakitkan melukai hati banyak orang Tuh. ini yang harus uh, kita pahami dimana saya pribadi saya bukan orang Kalimantan saya juga bukan orang Dayak bukan orang Bajar bukan orang Kuteh saya 100% Jawa Jawanya orang Jawa saya karena seorang saya seorang pemuda yang mungkin sampai detik ini mengangkat budaya Jawa mengeksplor tentang Jawa saya nggak ada hubungannya dengan Kalimantan hanya saja saya pernah hidup saya pernah merantau di Kalimantan selama empat tahun. Saya bekerja di perusahaan telekomunikasi dan komunikasi dan saya juga pernah bekerja di perusahaan kontrak, kontraktor atau mining heavy duty equipment sebuah perusahaan tambang batu bara Kalimantan Timur. Saya mulai digaji 9 juta sampai saya digaji 15 juta per bulan. Di sini eh, saya juga merasa tidak terima di mana ketika Dedi Mulyadi ini menghina uh, Kalimantan uh, ketika ibu kota yang rencananya yang wacananya mau dipindah ke Kalimantan. Jadi Mulyadi seakan-akan uh, kontra tentang perpindahan ibu kota. Uh, mengatakan Kalimantan itu adalah sarangnya pembuangan anak jin. Dan kata-kata monyet <laughs> jadi gini, mungkin yang bisa saya sampaikan karena saya 4 tahun di sana, saya paham sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, kenangan saya, histori saya banyak di Kalimantan. Orang Kalimantan ramah-ramah, e, mereka tidak akan mengganggu kalau di, tidak diganggu, khususnya kedekatan orang Jawa dengan orang Kalimantan itu. Uh, memiliki Story atau history yang Sampai detik ini Masih baik-baik saja Jadi gini uh, Yang saya sayangkan itu Kenapa kok sampai terucap Kata-kata rasis Seakan-akan Beliau Dadi Mulyadi itu Menganggap uh, Citra Kalimantan itu Seperti itu Cuman saya di sini buat teman-teman atau sahabat-sahabat saya di Kalimantan khususnya orang Dayak ya. Orang Kutai kan, kan sukunya banyak di Banjar. Jadi di Kalimantan bukan hanya orang Dayak saja banyak suku-suku di sana. Di uh, orang Jawa di sana juga banyak, orang Bugis, Sulawesi juga banyak dan segala penjuru uh, suku ada di Kalimantan. Kalimantan itu penghasil sumber daya alam cukup besar. Kenapa saya katakan? Tambang batu bara ada di Kalimantan, tambang minyak ada di Kalimantan, tambang apa? Perkebunan sawit juga ada di Kalimantan. Ini kekayaan yang sangat luar biasa, ya, kekayaan alam yang sangat luar biasa. Jadi buat teman-teman saya, buat sahabat-sahabat saya yang ada di Kalimantan oh, Dimaklumi aja lah Yang atas statementnya menyadari di Mulyadis Anggap aja dia kadal gurun lah Orang-orang gak paham kayak gitu Mungkin ngopinya kurang pahit Atau mainnya kurang jauh Dia gak pernah ke Kalimantan Jadi dia tidak paham orang-orang Kalimantan seperti apa gitu. Ya mungkin ya katakan ada seribu orang yang kayak Deddy Mulyadi waduh Indonesia ini mungkin kayak Afghanistan ini kalau ada seribu orang di Indonesia wujudnya otaknya seperti Deddy Mulyadi mungkin Indonesia ini sudah bukan Indonesia lagi mungkin ini sudah kayak di Afghanistan situ. perang tiap hari kenapa tiap, tiap hari dia primitif lagi jahiliah kembali Nah, saya lihat kabar-kabar terbaru di Afghanistan apa? Itu loh, yang kayak patung di mal-mal, yang dibuat baju itu digergaji, dipotong, dipenggal. Itu hanya sebuah patung buat pajangan baju, orang jualan baju di mal-mal itu dipotong, katanya sirik, katanya berhala. itu Ya jadi otaknya kan otak danggal, gitu. terus alat-alat musik, alat-alat musik juga dibakar. E, juga dihancurkan di Afghanistan, mungkin Deddy Mulyadi itu pengennya seperti itu, ingin menjadikan Nusantara, ingin menjadikan Indonesia itu seperti itu. Ya, kenapa kamu, Deddy Mulyadi, kok nggak pindah ke Syria sana atau ke Afghanistan sana? Biar selaras, biar sinkron, biar satu frekuensi sama kamu gitu loh, kamu nggak layak kamu nggak cocok hidup di Indonesia di Nusantara yang berbagai suku, ras agama keyakinan, kepercayaan ada di sini beragam Enggak cocok kayak gitu mungkin gitu aja yang saya sampaikan buat teman-teman Dayak, buat teman-teman sahabat-sahabat saya di Kalimantan jangan diambil hati saya berharap Uh, Dedi mulia di segera klarifikasi atau meminta maaf karena satu kata dua kata dari kamu menyakiti banyak orang. Sekarang, buat apa kamu ibadah? Buat apa kamu sholat? Tapi kamu menghina uh, sesamamu. Buat apa kamu tiap hari ibadah? Tapi kamu menyakiti ribuan, bahkan jutaan orang akan sia-sia. Oke. Okay? salam dari saya Ratu Bidadari dukun kondang itulah umat jangan lupa share like and comment channel youtube Ratu Bidadari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh